Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban di halaman 88 dan 90 pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik, kita akan menjawab di halaman 88 dulu dari bacaan tentang musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah, kemudian gunakan untuk bertanya-jawab dengan teman-temanmu dari kelompok lain. Baik, kita akan jawab dulu dari kata tanya apa, kemudian di pertanyaannya kita buat dan jawabannya juga nanti kita buat. Kemudian setelah nanti apa, kita ke siapa, baru di mana. Oke, kita akan membuat kunci jawabannya di slide berikutnya. Oke, untuk pertanyaan apa, kata tanya apa, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Jawaban. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang Pertanyaan kedua, apa saja nilai yang mendasari keputusan bersama? Nilai yang mendasari keputusan bersama adalah nilai kebersamaan, nilai kebebasan, mengemukakan pendapat, dan nilai menghargai pendapat orang lain Pertanyaan ketiga, apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Dalam mengambil keputusan bersama, kita tidak boleh melaksanakan kehendak. Berikutnya, untuk kata tanya "siapa", pertanyaan pertama: siapa yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Jawaban: setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama Pertanyaan kedua Siapa yang harus diwakili kepentingannya dalam mengambil keputusan bersama Jawaban Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat Kemudian kata tanya siapa yang ketiga yaitu Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan Berikutnya, kata tanya di mana Pertanyaan pertama, di mana biasanya musyawarah mufakat Dilaksanakan, jawaban, musyawarah mufakat dilaksanakan di balai pertemuan Pertanyaan kedua, di mana kita harus menghargai pendapat orang lain? Jawaban, kita harus menghargai pendapat orang lain saat melaksanakan musyawarah mufakat Pertanyaan ketiga, di mana kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain? Jawaban, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain saat melaksanakan musyawarah mufakat. Sekarang, kita akan jawab di halaman 88 juga untuk kata tanya bagaimana dan mengapa. Oke, kita awali dari pertanyaan bagaimana. Kata tanya bagaimana. Bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat jawaban. Sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat Pertanyaan kedua, bagaimana cara menanggapi pendapat orang lain yang tidak kita setujui? Jawaban, bila kita tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap yang baik dalam musyawarah? Jawaban, sikap yang baik dalam musyawarah antara lain menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Berikutnya kata tanya mengapa? Pertanyaan, mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak? Jawaban, kita tidak boleh memaksakan kehendak karena pendapat orang lain berbeda-beda. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Jawaban, kita harus menghargai pendapat orang lain karena tujuan musyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Pertanyaan ketiga, mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Jawaban, kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Berikutnya di halaman 90 Nama karya tari Jaipong Bentuk karya tari menampilkan tarian yang ber berada di Jawa Barat Jumlah penari 1-4 Busana tari kebaya Properti tari selendang ikat, kepala, dan lain-lain Iringan Musik Jaipong Berikutnya kita akan jawab di halaman 90 juga Apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Musyawarah ada Bagaimana masyarakat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah antara manusia dan suatu wilayah Seperti bergontong royong bersama-sama, membersihkan kompleks atau wilayah lainnya Kerjasama dengan orang tua Tuliskan pengalaman Musyawarah yang pernah terjadi Dalam keluargamu Kemudian ceritakan kepada teman-temanmu Musyawarah dalam memilih Tempat pendidikan sekolah Atau universitas Musyawarah pemilihan kepala desa Musyawarah pemilihan ketua RT RW dan ketua kelas Baik itu saja yang dapat Kita sampaikan